Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Ada kabar dan info dari Papa Bilar di para sahabat ya Kita lihat di laman akun Instagram Papa Bilar ini mengunggah sebuah info yang tentunya mengalami batuk Persahabat ya jangan lupa nih untuk obat yang ampuh itu adalah konidin Redakan dengan konidin OBH Sensasi minyak bantu melegakan dan menghangatkan tenggorokan Tuh info banget nih untuk semua warga Konoha Ini langsung dari Papa Bilar ya Masya Allah mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan ya untuk idola kesayangan kita, amin dan kita lihat juga persabat ya ke momen selanjutnya ada momen spesial di acara Dream Books Indonesia yang tayang sore ini juga idola kesayangan kita dengan tim yang sangat luar biasa cogan-cogan banget ya, cowok ganteng Tim keren abis nih, timnya Papa Bilar Dan memang luar biasa banget nih idola kesenangan kita Soal pengetahuan, memang juaranya selalu benar Dan selalu bisa buat bangga kita semuanya Mudah-mudahan ya Papa Bilar Ini selalu diberikan kesehatan, selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk semua orang Kita juga makin bangga karena papapnya Abang L ini ini jago banget tersahabat ya Dalam hal apapun Apalagi olahraga Terutama sepak bola Ini hobi yang sangat luar biasa dari Papa Bilar Soal pengetahuan pun jago banget nih persahabat ya Saat menjawab pertanyaan betul Dan langsung disawar ke persahabat ya Inilah kebahagiaan yang kita rasakan Yang kita dapatkan Masya Allah Idola kesengan kita benar-benar Selalu bikin kita bangga Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sikomi Banyak tanggapan komentar yang diberikan Kita lihat persahabat dia Dari akurraib9071 Mengatakan Papa Bi dapat saweran banyak nih Katanya itu Masya Allah banget ya Kita lihat juga ke tanggapan selanjutnya Dari akun Instagram Sinta Leslar Saudi mengatakan, mantap lanjut, papap sumpah greget dari salah satu bait doang lirik lagu, katanya itu Masya Allah banget ya, kita selalu dibikin bangga pastinya oleh idola kesayangan kita. Kemudian persaba disimbang juga info selanjutnya, ini mengenai voting online couple media of deals 2022 kembali diingatkan, jangan sampai lupa mendukung idola kesayangan kita di ancang couple media of deals 2022. Karena Bunda Lesi Kejora dan Bapak Bilar masih berada di posisi kedua Dengan perolehan votingnya 285.558 votes Sedangkan pasangan Rangga, Azop, dan Haiko van der Vecken masih di posisi pertama Dengan perolehan votingnya 286.777 votes Cuma selisih 1.000 doang nih persahabat ya 1.000-an selisihnya Yuk, sama-sama kita buktikan Karena untuk batas voting Itu tanggal 7 Agustus 2022 Kurang lebih satu minggu atau enam hari lagi Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa memenangkan Couple Media of the Earth 2022 Selanjutnya, ini info tak kalah penting banget ya untuk kita semua aja Karena tanggal 4 Agustus, hari Kamis tepatnya akan ada live di channel YouTube Leslar Entertainment ini live bukan sembarangan live persahabatnya karena Leslar Entertainment ini menayangkan secara langsung kejuaraan nasional MMA amatir Wow eksklusifnya di YouTube Leslar Entertainment special performance Rizky Vilar wah ini sih kebanggaan banget ini keren banget Yuk jangan sampai ketinggalan dicatat jadwalnya hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 16:00 waktu Indonesia Barat eksklusif di YouTube Leslar Entertainment. Di sini juga ada info yang kita dapatkan bahwa live di Leslar Entertainment ini merebutkan piala Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo. Ini keren banget nih, Persahabat ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai terlewatkan hari Kamis nanti jam 4 sore bakal ada live langsung di channel YouTube-nya Lestari Entertainment. Info ini kita tentunya dapatkan juga dari akun Its Be 30. Ada kalimat caption yang dituliskan. Ini keren banget, sumpah gua lebay tapi gua merinding katanya tuh. Memang ini keren banget persahabat ya. Kita lihat juga di tanggapan komentar, banyak sekali tanggapan respon yang diberikan. Dari akun Instagram, Nonon underscore Mozad mengatakan, Masya Allah, terharu mudah-mudahan dari event-event kejuaraan kayak gini bakal merembet ke event-event yang besar. Bismillah lancar, sukses, amin. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya ada kabar yang sangat membanggakan juga mengenai single terbarunya Lesti Alhamdulillah hari ini sudah tembus di angka 13 juta viewers tinggal 2 juta lagi ke angka 15 spesial kado untuk ulang tahunnya Bunda Lesti di tanggal 5 Agustus Yuk kita bisa, kita semangat kita kompak dan kita solid Mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar menarik dari Leslar tentunya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh